Wah, seperti ada yang minta tolong, teman-teman. Tolong, tolong. Di mana ya yang minta tolongnya? Wow, beli Apa ini, teman-teman? Seperti mainan yang berlumpur. Kita perlu ambil air untuk bersihkannya, teman-teman. Oke, kita ambil airnya dulu. Sepertinya tadi yang teriak minta tolong ada di sini... Kita harus membersihkannya dulu teman-teman. Sepertinya dia perlu ditolong. Aku udah siapkan air dan wadah. Bantu aku ya teman-teman ya. Membersihkan mainannya. Ada apa ini teman-teman ya? Kita ambil ya. Kita bersihkan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ini tas teman-teman. Wow ini... Tas lol <SILENCIO> warnanya pink dan ungu <SILENCIO> sekali, teman-teman. Oke, kita simpan. Apalagi, teman-teman, kita bersihkan ya. Sepertinya aku tahu ini mainan apa. Oh, ini mainan dokter-dokteran, teman-teman. Warnanya biru dan pink. Kita simpan. Apalagi, teman-teman. Banyak sekali nih mainannya. Kotor oh, ya, teman-teman. Kita bersihkan dulu. Wah, ini ada jajanan. Coki-coki stick. Rasa coklat. Siapa teman-teman yang suka? Tulis di kolom komentar ya. Oke. Ada apa lagi teman-teman? Wah. Apa ya? Aku penasaran sekali nih. Ada apa ini ya? Ruan apa ini kira-kira? Warnanya pink. Wow, ada gambar Hello Kitty-nya. Oh, ini mainan termos air karakter Hello Kitty. Ya, kita simpan. Apa lagi teman-teman? Oh ini kita ambil lagi. Kalian tahu teman-teman ini apa? Wow ada jajanan. Jojo lollipop. Oh ini jajanan lollipop stroberi. Lipat teman-teman, simpan ya. Kita ambil lagi teman-teman. Ini kenapa ya? Bulat-bulat gini. Ini seperti kacamata. Coba kita bersihkan. Oh, ini kacamata tapi sudah rusak, teman-teman. Warnanya kuning. Oke, tidak apa-apa kita simpan ya kita cari lagi ini apa teman-teman Wah aku sepertinya ini tahu ini apa Wow ini ada jajanan Yupi neon stick ini kita simpan teman-teman Lagi, apa yang teman-teman ya? Oh, ini mainan pizza. Ini ada sepotong pizza, teman-teman. Oke, kita simpan apa lagi ya. Ini mirip es krim teman-teman Wah ada pasirnya Kita harus bersihkan dulu Wow Iya teman-teman ini mainan es krim Simpan dulu ya Ada apa lagi nih? yang bulat oh ini mainan biskuit siapa teman-teman yang suka biskuit Yo ayo kita ambil lagi mari kita ambil ini bentuknya bulat juga apa ini ya Oh ini mainan donat. Ini mainan donat susu teman-teman. Warnanya kuning. Kita simpan. Apa lagi ya? Ini apa? Kita cuci dulu ya. Kita bersihkan dulu. Ada angka-angkanya ini apa ini ya teman-teman? Oh ini mainan kasir-kasiran ya bagus sekali teman-teman tersimpan -teman. ya aku sudah banyak menemukan mainan dan jajanan tapi masih ada yang belum dibersihkan kita ambil lagi ya teman-teman apa ini Oh, ini bulat juga ini. Ternyata mainan piring, teman-teman. Untuk makan. saya sudah makan belum, teman-teman? Jangan lupa makan ya. Disimpan. Apalagi nih ya? Wow, oh, ada mainan kompor. satu tunggu warnanya kuning, sedikit simpan. apa lagi ya? sepertinya aku tahu teman-teman ini apa? ini mainan kulkas. Hmm. bagus, kita simpan. Sampai lagi ya. Oh, ada mainan gelas Karakter Hello Kitty Warnanya pink Oke kita simpan Sudah selesai teman-teman Ada yang teriak minta tolong lagi Oh ada yang tertinggal satu teman-teman. Ah, apa ini ya? Dia teriak minta tolong. Oh, ini main bebek teman-teman. Potong bebek minta dansa dansa Warnanya kuning. Lucu sekali bebeknya pakai topi. Ah, kamu sudah ketolong Kamu Sekarang jangan takut lagi ya Kamu kumpul bareng teman-teman kamu di sini. Oke teman-teman Makasih ya Sudah temenin aku membersihkan mainan Semoga kalian suka video aku Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah